Halo kawan kawanku tercinta semuanya Kembali lagi dengan saya di kesempatan kali ini Kita bakalan mencoba untuk Berburu ikan cana limbata lagi teman-teman Dan di sini kita bakalan mencoba Untuk mancing di spot pesawahan Mudah-mudahan hari ini kita Mendapatkan ikan cana limbata Dengan kualitas yang baik Karena air di sini uh, Kualitasnya cukup baik teman-teman Mudah-mudahan kali ini kita mendapatkan ikan Sena dengan kualitas yang baik juga ya. Nah, jadi ini adalah gambaran spotnya. Jadi airnya jernih hingga terlihat sampai ke dasarannya ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi tempatnya. Hayuk, gaskin, let's go, mamang! Langsung kita anclumkan atau kita lemparkan umpan ke dasaran teman-teman. mudah-mudahan di sini ada penghuninya ya teman-teman kita goyang-goyangkan dulu umpannya untuk memancing ikan canarimata agar keluar dari tempat persembunyiannya oh nyangut ternyangut nganu pasti Oke, okay, kita goyang-goyangkan dulu. Harus sabar ya, teman-teman. Nah, nah, nah, nah. Saya lihat eh udah udah nyangkut nih, teman-teman. Udah serak nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ji 2 3 sikat. Hmm. Mm, mantap, gokil, teman-teman. Mantap, Bro. edan. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, akhirnya kita mendapatkan satu ekor ikan cana limbata, teman-teman. Langsung saja kita sedikit review ikan cana limbata ini. Dari warna dorsal, uh, untuk ikan cana limbata yang kita dapatkan ini, pipis ya, teman-teman. Gak apa-apa, kita amankan dulu, teman-teman. Hayulah, let's go! Urang berburu dui, gaskeun, mamang! Kita bakalan mencoba untuk berburu ikan cana limbata di selokan kecil. Siapa tahu ada penghuninya juga ya, teman-teman. Jadi untuk mancing ikan cana limbata ini harus agak fokus dikarenakan begitu kita melempar umpan nih, dia suka langsung nyamber teman-teman. Jadi sedikit agak kaget. Oke, teman-teman, di sini kosong, ternyata nggak ada penghuninya ya. Kita lanjut cari spot yang lain, teman-teman. Wow, teman-teman, di saat saya mencari spot untuk mancing ikan channel limbata, saya menemukan burayak dari ikan channel limbata dengan jumlah gerombolan yang mungkin puluhan ya. Nih, kita coba lihat, teman-teman. Kita bersihin dulu rumputannya agar terlihat jelas ya Oke teman-teman sekarang kita bakalan mencoba untuk memancing burayak tersebut untuk keluar dari lubang Dan kayaknya sih untuk indukannya ada di dalam lubang teman-teman Itu dia masih, wah masih pada kecil banget teman-teman Ukuran 1 cm kayaknya Oh, banyak banget ya nih kita lihat lebih jelas ya teman-teman kita bakalan mencoba menangkapnya satu nah ini adalah burayak dari ikan cana limbata teman-teman Ukurannya kurang lebih masih 1 sentian ya Oke keren banget Kita bakalan rilis kembali teman-teman Dikarenakan burayak ikan cana limbata ini masih membutuhkan mamahnya Atau masih dalam lindungan uh, indukan ya teman-teman Wah mantap spot kali ini keren banget teman-teman Oke lanjut kita berburu lagi, let's go. Di sini saya mencoba untuk mancing ikan cana limbata di uh, lubang pondasi. Hmm. Langsung disamber teman-teman, alhamdulillah, strike strike, gokil gokil. Waduh, wow, gelo teman-teman Warnanya gokil parah ini mah Jadi warna pada dorsalnya ini udah tebel ya teman-teman Dan uh, lumayan gondrong juga untuk ikan cana bata ini Gila keren parah Nih lihat Uh, mantap Jadi ini gambaran yang jelasnya ya untuk Ikan channel limbata yang tadi kita dapatkan, Alhamdulillah kita mendapatkan ikan channel limbata dengan kualitas warna yang benar-benar gahar, pedes banget teman-teman, gokil parah. Oke teman-teman, jadi inilah hasil berburu kita untuk mencari ikan channel limbata. Uh, tadi kita kan mendapatkan dua, yang satunya kita rilis kembali teman-teman dikarenakan -teman. Dorsalnya juga itu masih tipis ya Akhirnya kita bawa pulang yang ini aja nih teman-teman Dikarenakan ini warnanya gila parah banget Oke mungkin cukup sekian video kali ini Salam satu atap negeri dan salam satu hobi kawan kawanku ku